teman-teman semua selamat datang salam audio kali ini mau bahas tentang update monster drum dari mas Agus Hardiman nah ini keren banget nih updateannya update updateannya ini luar biasa luar biasa untuk sebuah VST yang dibagikan secara gratis fiturnya bisa sebagus ini ya mixernya juga keren Nah ini ada beberapa yang sudah saya coba sesuai dengan uh, yang dibutuhkan oleh lagu yang akan saya mainkan itu karena saya sering mengcover cover atau mainkan lagu-lagu Mandarin makanya favorit saya adalah Dragon Yaogun dari Brother Ichun Lin drum Dragon Yaogun ini terdapat bunyi-bunyian unik ya yang tidak pernah saya temukan di VST drum lain ya bahkan di VST yang berbayar seperti Easy Drummer pun tidak ada dan karena kebetulan lagu yang akan saya mainkan itu saya tidak menemukan sound-sound ketipung atau bongo yang saya perlukan maka saya cari pengganti dan dapatlah dari monster drum gendang paralon yona ya, lumayan asik pas bunyinya nah ini saya pakai sebagai pengganti bongo atau ketipung oh ya ini saya mohon maaf teman-teman audio tracknya sudah saya bounce ya dari midi ke audio track jadi ini lampu LED-nya untuk VHD, monster drumnya udah tidak bergerak ya. karena ini terlalu banyak <laughs> VHD yang saya cemplungin waktu buat lagu ini, ya. jadi sudah ada yang ngegoreng ikan di dalamnya bunyi <laughs> jadi ya, terpaksa saya bounce semua karena komputer saya juga ini nggak kuat speknya jadi terpaksa saya lakukan, saya bounce Audio tracknya menjadi audio wave, ya, dan bagi teman-teman yang belum tahu, ya, suara noise itu jadi karena spek komputer kita yang tidak kurang mumpuni lah, kurang mumpuni. Jadi, ya seperti itu untuk nuansa-nuansa hip hop, hip hop ya, yang memakai drum mesin 808 Nah, ini lumayan unik nih. Ini, uh, high nya bisa di tweak ya, bisa diatur demikian rupa sampai seperti bunyi sekada ya kalau kata Rigby itu sek sekada sekada itu apa sih kumbang pohon kelapa ya oke okay, tanpa perlu berlama-lama yuk kita cek hasil mixingan sederhana saya